Halo teman-teman mahasiswa UT, berjumpa lagi bersama saya Ruben Channel Pada kesempatan ini, melalui video ini saya akan memberikan tutorial Cara mengatur profil di dalam akun UT online Namun sebelum teman-teman melanjutkan video ini Mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like video saya Oke, teman-teman kita langsung mulai saja. Pertama, di sini saya membahas cara mengatur profil menggunakan perangkat Android atau HP Android. Setelah itu, teman-teman langsung saja klik Google Chrome untuk membuka situs UT online. Ya. Kemudian di sini di telusuri, kotak telusuri, teman-teman ketik saja UT online Ya, di sini muncul e-learning Universitas Terbuka, pilih e-learning Universitas Terbuka. Ya, di sini muncul situs Universitas Terbuka atau UT online pilih login dengan mengetuk tombol merah warna merah kemudian ketuk tanda panah ya di sini muncul halaman profil pastikan dulu kita melengkapi profil dengan cara mengetik atau mengetuk tanda Merah kotak merah, kemudian di sini muncul profil nilai-nilai pesan-pesan, preferensi, dan keluar. Ketuk profil ya, di sini muncul lagi dashboard profil mahasiswa, kemudian di sini teman-teman pilih ubah profil. Ya di sini ada muncul lagi nama dan nomor induk mahasiswa. Ya di sini silakan teman-teman mengisi sesuai data real. Kemudian untuk kabupaten kota silakan dipilih sesuai kabupaten Anda. Pilih negara Indonesia. Lalu di sini silakan teman-teman mengetik melengkapi biodata teman-teman. Setelah melengkapi biodata di sini terus ke bawah Untuk mengupload foto, silakan teman-teman mengetuk tanda anak panah ke bawah. Lalu di sini muncul attachment, pilih file. Kemudian pilih lokasi penyimpanan foto. Ya, saya coba memilih salah satu lokasi penyimpanan foto. ya. Ya di sini silakan teman-teman mengisi apa nama filenya, misalnya. Di sini kos lisensi apakah foto itu. Diberikan hak cipta atau tidak, silahkan teman-teman mengisi sesuai keinginan, kemudian upload this file, kemudian di sini ketuk dulu perbarui profil. Di sini lagi, di minat dan opsional, silakan memilih atau melengkapi. Nama lainnya silahkan ditambahkan. Isi nama depan, nama asli, dan nama tengah, dan nama alternatif silahkan diisi minat. Di sini silahkan misalnya mengisi minat. Kemudian di... Opsional, silahkan teman-teman tambahkan di sini halaman web. Misalnya, halaman web <Glain> jika Anda mempunyai blog atau website, silahkan mengisi. <San> Di sini nomor IC key, akun Skype, I'm ID, Yahoo ID, Microsoft ID Kemudian di sini institusi silakan diisi Institusi di sini maksudnya adalah nama sekolah tempat Anda mengajar Kemudian di sini nomor telepon silakan diisi, alamat diisi juga. Setelah itu jika semuanya sudah terisi, teman-teman langsung saja itu berbaru profil ya kita menunggu sebentar ya kita cek apakah profilnya sudah berubah ya ini sudah kita cek apakah fotonya juga sudah tampil ya sudah sudah memiliki foto Ya, di sini sudah muncul minat dan lain-lain. Ya demikian saja cara melengkapi profil di akun UT Online. Dan satu pesan dari saya, mohon teman-teman mahasiswa untuk klik tombol subscribe agar channel saya dapat berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya yang berhubungan dengan. UT online. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video selanjutnya.